Bagi nanti kamu datang kan Datang dong Berkala ujian layan Buat teman-teman ilmu kelas tambahan ya iya Pak ya udah hati-hati ya nanti malam nyuat semua. jadi kalian jangan sompral ya nanti takut terjadi apa-apa kalau gitu kita ke kelas dulu ya Pak Kita lah, main kayaknya di kelas ini semua siswanya laki karena tetap tutupan ya katanya di dalam kelas apa pernah masuk yuk wah menemukan akhir Oh, kelas, kita kasih siap ke tempat, -tempat. Yuk. Yuk. Atentu. Atentu. Atentu. Terjanji mati tragis Mereka telah menemukannya Itu apa sih? Kayaknya itu kotak ramah Kenapa dibawa kesini sih? Nanti kalau kita dikutuk gimana? Enggak apa-apa, seru mungkin <tuk> Gimana nih, Pop? Ini gurunya pengalaman sih, kok belum kata nggak? Kamu udah berkeluarannya. Kalian Udah jam 5 sore? Jamnya ya, ngaco kali, coba deh cek di HP kalian. Di HP gue juga jam 5, kok bisa sama sih? Tapi di luar, kayak masih jam tiga. Aduh, apa kita kena kutukan? Ya udah, kita ke aja yuk Boy, minggir! Sabar napa, tali sepatu gue copot! Loh, mereka semua kenapa? Delau, kenapa? Mereka masih hidup kan? Hei ini semua gara-gara lo. Kita semua jadi kena kutukan itu. Ya, lo harus tanggung jawab. Lo harus cari cara untuk menghilangkan kutukan itu. Lo bisa kan, Bob, ngilanginnya Satu caranya kita harus tetap bersama. Jangan ada yang memandangkan diri sendiri. Kita harus kembali ke kelas dan cari petunjuk di kotak itu. Terus mereka yang mati gimana? Biarin aja mereka di sana. Ayo cepat kita kembali ke kelas. Lo kok tega, banget sih, Ras? Gimana kalau lo yang di posisi itu? kadang kan teman kita juga. Masa tega? Kita ikuti aja apa yang dikatakan Bobi. Walaupun kita udah nolongin mereka, kita nggak bisa buat apa-apa. Mending kita ke kelas aja. Kita langsung ke kelas aja. dari kutukan satu saling bersama dua tidak boleh keluar gerbang sebelum terbebas dari kutukan tiga cari satu mantra penangkal kutukan yang berada di kelasnya sama empat bacakan sambil melingkar dan berpegangan tangan lima bakar isi kotak itu Ya udah cepetan kita harus cari kertas itu kita simpan saja tes kita di kelas biar gak ada yang keluar duluan kita harus saling bersama kan ide bagus tuh udah kita harus cepat ya, ya ke mencari ya, ya. kertas itu ya. caranya pokoknya, kertas itu harus ketemu. Gue pengen pulang, lo bisa diam, gak sih? Kita sama juga pengen pulang. Lo semua gak becus tau gak? Lo oh, bilang kita keputus, ya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, biar aja sih udah, udah, udah, Ini bukan dikasih ya Kenapa ga dari tadi sih? Emang amat Ini cepetan kita baca Gue pengen cepet-cepet keluar dari kelas ini Lo bisa sabar gak sih? Namanya juga kutukanya, gak semudah itulah Tau nih, bias mulu tuh gue Stop! Bisa gak sih? Jangan pada debatnya seperti Kalian lupa peraturannya Kita harus saling bersalah Kalau kalian terus kepala Mending mati aja kita gak bisa langsung baca, tas kita kan di kelas, kotak kan juga di kelas. Ya ampun, ribet banget sih. Ya udah, cepetan kita ke kelas. Udah, yuk kita harus cepatnya kembali ke kelas. Setelah itu kita bakar semuanya. Diam dulu, Deras. Ada yang mau gue tunjukin. Apaan sih? mau nunjukin apa? Yang lain udah pada pergi Ya aja yang lain pergi Emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Kita bakalan mati kalau gak ikut sama mereka kalau lo pengen mati Jangan bawa-bawa gue Siapa yang ngajak lo mati sih? Lagian bentar lagi lo bakalan jemput tuh sama tuh setan Maksud lo apaan sih Nis? Bawa-bawa setan segala Lo kenal dia kan? Kok bisa ada di lo sih? mati gara-gara lo dan lo malahan nyalehin Bobi dengan seenaknya, desa pembunuh. Dia mati gara-gara bunuh diri tahu. Dia bunuh diri gara-gara lo dan lo tahu dia itu anaknya Pak Joko. Kalau lo nggak tahu apa-apa, menilai dia aja deh. Asal lo tahu, gue juga dibunuh sama Simulanti dan besoknya gue dapet kabar kalau dia mati bunuh diri. Dia bunuh diri gara-gara frustasi Coba kalau lo yang rasain tiap hari jadi babu disiksa dihina. Yaitu manusia, beda dengan lo yang hatinya jahat Jadi itu hukuman yang buat kalian semua Karena lo masih hidup, jadi arwah dia gak tenang lain lo jadi korban Gue gak butuh ceramahan lo Gue mau cari teman-teman yang lain Gue masih pengen hidup bentar bentar bisa sama laras kemana? kok oh, gak ada? iya boleh deh kemana? ayo kita cari mereka udah gak usah bagian siapa mengikut kita? ayo ya kita baca yuk jamo ala kudu mati tragis janji pecah di ganjar pati ungo no dugus di nyingkir nang laknat sakawatiku Buka tawang pepadangan aku pada urip tentram ing Ya sudah, kita pulang aja. Teman-teman kita gimana? Setelah kita keluar dari sini, kita langsung saja ke kantor polisi untuk melaporkan semuanya. Tapi mereka mati karena kutukan. Memangnya polisi bakalan percaya. Kita bisa aja disangka berbohong. Dah, kita pikirin itu nanti. Sekarang kita keluar saja dulu. udah yuk. Ya. Mereka semua kemana? Bukannya cuma ada kita di sekolah ini. Apa ada yang memindahkan mereka? Kok bawa amis sih? yeah Bersama saya Tim Horosis Yang akan menelusuri sebuah sekolah Yang ada di Kabupaten Pangandaran Yang dulunya pernah terjadi Kasus pembunuhan Yang dilakukan oleh seorang guru Namun ada juga yang bilang Mereka dibunuh oleh sebuah putukan Saya akan perlihatkan kelasnya Yang dulu pernah terjadi kasus pembunuhan Suasananya kok beda ya. Tim kita dapat sebuah pesan nih dari seseorang yang kayaknya dia korban yang selamat dari kejadian itu. Kita bacakan isi pesan ini. Dari script saya ingin berbagi sedikit cerita tentang sekolah terputus di Kabupaten Pangandaran. Oke, okay, dia bilang terkutuk, berarti mereka itu kena kutukan, gimana menurut kalian, komen di bawah ya. Pada saat itu, kita pergi ke sekolah untuk melakukan bimbel di sore hari, dan siswa yang datang itu berjumlah 11 orang. Sebelumnya, kita baik-baik saja sebelum teman cowok kita membawa kotak kerana dari kelas terbengkala. Kelas terbengkala itu dulunya juga bernasib sama seperti kita. Mereka terkena kutukan Entah siapa yang membuat kutukan itu Dan kenapa dia membuat kutukan itu Dan siswa di kelas terbekal itu semuanya mati Tidak ada siswa yang selamat Saat teman cowokku membawa kotak itu ke kelas Perasaanku sudah tidak enak Dan dengan santainya mereka membuka kotak itu yang berisi mantra Pada saat itu kita tidak tahu itu mantra apa Jadi mereka membacanya Dan kejadian buruk menimpa kita semua Mulai dari empat teman kita yang mati karena keluar dari gerbang sekolah, karena kita dilarang keluar sekolah sebelum kutukan itu hilang. Dan kedua teman kami juga hilang pada saat itu. Hanya lima orang yang bisa selamat dari kejadian itu. Saat kita terbebas dari kutukan itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena percuma jika kita melaporkannya kepada polisi, mereka tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan. Namun, ada hal janggal saat kita terbebas dari kutukan itu. Para korban di dekat gerbang menghilang padahal di sekolah itu cuma ada kita dan waktu. Dan waktu pun berhenti berjalan saat kita terkena kutukan. Hingga keesokan harinya, kita mendapat kabar jika di sekolah kita telah terjadi kasus pembunuhan oleh seorang guru. Dan guru itu pun bunuh diri setelah melakukannya Dan para korban yang berada di sana... Lex, itu apa di luar? apa sih lo orang galada Menembaknya. Dan para korban yang berada di sana. Lex, itu apa di luar? Serang itu satu serangan. Woi, minggir. Soban apa? Kepik ada Mereka kenapa? Mereka kenapa? M Ide bagus tuh